cara nak buat post engagement menggunakan facebook ad UI baru Assalamualaikum apa khabar semua saya semua sihat ok so hari ni yang saya nak share macam itu saya tu post facebook ads ada buat benda baru dia tukar interface baru so tapi interface tu dia setakat sekat yang yang saya sefahaman yang saya, yang saya tengok dia setakat tukar interface dan dia combine dengan dia rombok macam tu je yang link yang dalam-dalam dia tak ada masalah campaign uh, yang tukar accept dengan Ads masih sama, yang dia tukar campaign saja So, jom kita masuk. So, kalau anda tengok kat skrin, siapa perlu subscribe Yassi Ambron, boleh subscribe dulu Yassi Ambron kat YouTube dan boleh like kat Facebook dan juga TikTok, Yassi dan sebagainya lah. Okay. So, jom kita tengok. Kalau yang lama punya, aa, ni Yassi buka business lah. Yassi punya bisnes. Okay, tu nampak. Ni yang lama punya. Dia ada tiga, tiga, tiga campaign tapi berbeza kategori. Ha, tiga kempen yang berbeza kategori. So, yang baru punya, ni punya personal. Ada 6 campaign jadinya. <laughs> so, apa bezanya? Dia sama aja tak ada beza Benar yang sama just tukar UI saja. Okey. So, kalau tengok elama awareness, consideration dengan conversion. Dia depa cuba nak bagi tahu Uh, kalau hampa nak buat awareness, pakai uh, kategori ni Kalau hampa nak pakai consideration, hampa pakai benda ni Dan hampa nak buat conversion, pakai benda ni lah So basically conversion ni kalau ada website memang boleh sangat guna Kalau tak ada website, susah sikit Kalau ada ompir pun boleh guna Tapi kena pakai pizza sambil adek lah So consideration ni antara yang Yassin selalu share So hampa boleh guna ini. Dan awareness, Yassin jangan share sebab Yassin jangan guna So So tengok sebab apa Facebook gabung Dan ya saya rasa sebenarnya cerita kot Video saya dulu ya saya kata pasal apa lah Facebook Buat banyak-banyak kempen -banyak ni Supaya pasal apa lah Facebook buat banyak kategori Sebelah, basically ada sebelah kategori Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah, dua belah Eh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah Ada sebelah kategori, pasalnya Facebook buat buat ini? Buat banyak ini, super ni dengan orang nak kan? So, mungkin Facebook dengar lah kot video sini <laughs> So, depa kategori, depa sikit kan jadi ada enam kategori saja, So, dia tak jadi kategori dah 6 kategori tu dia naik dia jadi 6 campaign saja. so ada awareness, ada traffic, ada engagement, ada leads, ada apps promotion dan ada sales so apa benda ni? benda yang sama juga dan kat sini pun dia dah bagi tahu. bila pilih awareness kat belah kiri ni dia ada tulis awareness susah untuk reach ok reach kat mana? reach kat sini lagi satu brand awareness brand awareness kat mana kat sini lagi satu video view video view kat mana? dekat engagement Eh sorry, dekat consideration ni video view. So, benda yang sama lagi. Okey, tak ada tak ada tambah ah um, buat macam ni tak ada benda baru. Jadi okay, untuk traffic pula, so kita tengok traffic untuk link link dengan page apa? Landing page view. Okey, yang ni dia beza sikit. Bila kita tekan traffic kat sini dia ada ya sepuasanlah kita tekan continue. Yang lamaunya kita buka yang lama. Dia macam pecahkan dia nak focus on. Rururur, sorry, TSS kan? Yang ni part ni. Uh, uh, uh, Okey, kat sini Dua benda ni Link click dengan ni Ni yang kalau yang lama Kalau yang baru kita try tekan Kalau continue traffic Jadi di sini Masih sama lagi So sini tak faham Siapa dia buat guna ni Saya tak faham Kita, kita, kita just uh, Buat masa ni Kita just Go through dulu Apa benda yang dia buat Okay traffic So, dia macam lebih kepada nak fokus on Sama dengan trafik kat sini lagi Masih sama lagi kat trafik kat sini Iaitu untuk hantar orang pergi ke Website, apps, facebook event dan Call Tak apa, kita kita kata Okay, tapi dulu, okay Engagement macam biasa lagi Dia masih ada banyak Ada message, video view dengan post engagement Engagement uh, Message dengan video Video view Video view, ok so, Ada dua awareness Awareness ada video view Engagement pun ada video view Ok, tak apa Leads um, Ini bagus lah Bila leads uh, ada terus kecikkan Instant message Call sign up So uh, Message ni Dia ada dalam uh, Mana Ok Ok, message ni Dia dah collect Pasal ni dari mana Satu lagi dia ambil Mana satu lagi tadi Okey, message leads dia dah sekali kan. Message leads apa semua ni dia dah bubuh dalam dalam dalam leads ni. And then apps promotion ni ha uh, kalau siapa ada apps. Contohnya kalau Yasin buat apps Yassin Brown siapa-siapa install apps tu, kita senanglah target pada orang yang install apps kita tu kan. Okey. Dan ini traffic uh, ni sales ni basically dia consideration punya ganglah. Dia ada conversion kita log dengan message. Oh, message pun dah masuk. dalam traffic So sebelum ni, message duduk dekat consideration So dia dah masuk dalam conversion So, hampa kena dah take notes kot Daripada tiga, dia jadi Tiga, uh, tiga campaign Ada sebelah kategori So sekarang dia jadi Enam uh, campaign, tapi dah tak ada kategori So dia dah, dia dah bagi tahu Awareness bagus untuk apa Traffic bagus untuk apa Engagement bagus untuk apa Leads bagus untuk apa Add promotion, bagi untuk apa Dengan sales, bagi untuk apa So, benda yang sama lagi, so tak sorry Cuma, saya perasan kat dalam tu okay? Sebab Yasin uh, Yasin ambil satu saja Yasin tak mau Share semua lagi, nanti kita akan Buat step by step dah, kita ambil engagement Sebab Yassin selalu sangat share engagement sebab Mostly video tutorial si, Yang saya akan fokus, suruh buat engagement Sebab apa, engagement ni paling senang Dan dia bermain dalam Facebook punya Ecosystem, dan ia dia Dia Buat, buat Facebook rasa seronok lah <laughs> Stim Facebook Steam. Okay so Dan engagement Macam biasa dia akan tahu Good for message Video view dan post engagement Tekan continue Okay so ini tak ada apa, apa, Masih sama lagi Masih sama Ambil Ad set Kat sini dia ada berubah sikit Conversion dia Okay sebagai contoh Kita kita nak compare eh, Dengan Facebook yang Yang lama Kita engagement Kita tengah continue Ambil post engagement lah eh. Continue dia masuk adset. Okey. So untuk starting sekarang dia ada conversion kat atas. First ah uh, yang baru ada conversion, yang lama ada optimisation kat atas sekali. Okey. So kat sini ha. Ya sebab saya ada 5 1 2 3 4 5. So kat sini dia dah bagi tahu dah, apa kena dia akan buat interact kepada ads kita sendiri kalau kita pilih ni kalau kita message, dia akan fokus lebih daripada untuk message whatsapp apa semua tu uh, ni website, kalau kita ada website kita tapi ni kena create uh, pixel lah sebab Yasin, Yasin punya personal akaun momadwitri ni tak ada pixel yang ada dekat Yasin Amran tu so, Yasin taklis nak tunjuk lah and then apps, kalau ada apps, biasa kita pilih apps kita Yasin dulu ada apps basketball rush dan nah, ni page, kita pilih, kita page mana yang kita indah lah contohnya Yasin Amran So apa-apa pun X Ni akan dia jadi page slide ah, So faham tak Sebelum ni engagement Bila kita pilih page Dia akan jadi page slide Kalau kita pilih on On your ads Dia akan jadi X kita lah ah, Kita punya skeping tu Dia dah beza Dulu Pilih tu Dia akan Macam mana Kalau dulu Nak buat page slide Kita kena pilih Satu-sat kat sini Sini kena ambil page slide Page slide baru, baru jadi page slide baru, baru boleh buat Ad-clive e page slide ah, Tapi sekarang dalam asset baru boleh ubah pun boleh ubah ah macam tu dia masih dia just ubah location location ni saja yaling masih sama lagi okey tak apa kita scroll bawah dulu tengok okey ah ini jenis ni pula ha kat sini engagement type dulu rasanya dulu tak ada engagement type dulu kalau post gamers post agreement engagement type tu kita setting bukan engagement type kita dia macam dia engagement type ni tak ada pun dulu. Sekarang ni ada sebab dia just nak dia nak clear siap-siap macam mana engage kita nak engage macam nak guna video ke guna post ke guna event response benda tu. So saya tak faham sebab apa dia letak kat sini mungkin dia nak senangkan uh, Facebook punya robot ke apa reaction tak tahu. So kita boleh pilih lah kalau Yasin kan ni suka sangat buat post engagement, so pilih post engagement. Kita nak ni macam X kita selalu buat ni. X on on your X, lepas tu post engagement. Tu scroll ke bawah ni ini masih sama, optimize yang tadi Haa, duduk kat sini So, basically dia tambah benda baru lah Conversion duduk kat atas Dulu tak ada Dulu tak ada langsung conversion So, scroll bawah Budget macam biasa, kita set up budget Masih sama lagi budget Schedule, audience Pun masih sama lagi Masih sama, tak ada ubah apa Masih sama lagi Ok, scroll bawah dia tengok dia punya kalau kita ambil manual, kita ambil device pun masih sama lagi, tak ada masalah lagi. Ada tambahan ah. Okey, ada reels overlay. Ah ni baru ni, reels overlay ni. Best. Betul reels overlay ni baru aku tengok. Tak pasal pula ke dah, dah, dah. Oh, ada dah. Aw, ada dah, ada dah. Sorry, sorry, dah ada dah. dah. <laughs> Okey. Masih sama lagi, tak ada apa lagi yang membezakan apa. Masih sama Cuma dia ada penambahan conversion location ni. So, mungkin ni saya akan buat lagi Lebih detail pasal ni So, for now Macam mana cara nak buat post engagement Untuk Facebook Ads yang interface baru Yang macam ni Yang macam ni Adalah macam ni dia tadi So, ini adalah cara nak buat Facebook Ads menggunakan post engagement Eh, cara nak buat post engagement menggunakan Facebook app UI baru. Itu saja. So, hopefully video ini bermanfaat dan uh, kalau uh, hampa kalau ada apa-apa nak komen hampa boleh komen bawah tanya apa, ke bawah dan tanya apa, tanya lah ke bawah ni. InsyaAllah uh, akan banyak lagi video-video menarik yang berkenaan dengan komen bawah ke bawah ni. Okay, itu saja, Bye. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Yeah.